Dolar Australia, USD Bullish, perhatikan area kritis. Harga Dolar Australia, USD kembali berada dalam fase rebound dan bias harian pergerakan Dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi Bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71828 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71671. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.